Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian, terutama para mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah ulumul Quran. Kali ini kita akan membahas ayat makiyah dan ayat madaniyah. Nah, di sini bertalian dengan ayat makiyah dan ayat madaniyah ini, ada empat teori yang akan saya bicarakan yang mengklasifikasi mana ayat-ayat dalam Al-Quran yang tergolong makiyah. Dan mana ayat-ayat dalam Al-Quran yang tergolong ayat Madaniyah. Apa saja yang menjadi ciri atau karakteristik daripada ayat-ayat Madaniyah. Dan mana atau apa yang menjadi ciri-ciri atau karakteristik ayat Madaniyah. Kali ini kita akan bahas tentang itu. Dalam persoalan ayat Madaniyah dan Madaniyah, setidaknya para ulama mengklasifikasikan ada empat kategori yang pertama yang mengklasifikasi dari teori geografis atau tempat turunnya ayat atau surat Al-Quran tersebut bertalian dengan teori yang pertama secara geografis bahwa menurut teori ini seluruh ayat atau surat dalam Al-Quran yang turunnya di Mekah terlepas dari Sebelum hijrah atau sesudah hijrah Rasul Nah sementara ayat Madaniyah Adalah ayat atau surat Al-Quran Yang turun di Madinah Nah ini menurut teori yang pertama Yang teori geografis Yang ini adalah orientasinya tempat Bahwasanya Ayat yang turun di Mekah Itu termasuk Makyah Dan ayat yang turun di Madinah Itu termasuk Madaniyah Teori ini Ada kelebihan dan jual ada kelemahannya. Kelebihannya adalah ukurannya sangat tegas, yaitu tempat. Setiap yang turun di Mekah itu Makkiyah, setiap yang turun di Madinah itu adalah Madaniyah. Memang ukurannya tegas. Cuman yang menjadi kelemahannya adalah tidak semua ayat dan surat dalam Al-Qur'an itu turun di dua tempat itu. Jadi bukan hanya di Mekah, Madinah. Mekah, Madinah tidak. Tapi ada juga ayat yang turun di luar tempat yang dua itu, seperti di Badar, di Uhud, di Kuba, gitu kan? Kira-kira kalau seperti itu, itu masuk ke mana? Kalau orientasinya adalah tempat, nah, ini salah satu kelemahan dari teori geografis dalam klasifikasi surat Makkiyah dan Madaniyah. Berikutnya. Teori yang kedua adalah teori subjektivitas Atau subjek yang dipanggil oleh ayat Al-Quran tersebut Al-Quran itu berbicara kepada siapa? Berkata kepada siapa? Siapa yang dipanggil Al-Quran? Nah, menurut teori ini, teori subjektivitas ini Jadi, ketika panggilan Al-Quran itu adalah Ya Ayyuhannas, wahai manusia Itu masih bersifat umum dalam arti ayat yang seperti ini itu masuk ke makia karena ketika rasul di Makkah dahulu itu orang-orang belum banyak yang masuk Islam jadi panggilan Alquran panggilan Allah dalam Al-Quran adalah ya ayuhanas wahai manusia itu subjek kan yang dipanggilnya orang-orang yaitu manusia tetapi jika Al-Qur'an itu panggilannya yang menjadi subjek panggilannya adalah e, orang yang sudah beriman seperti ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang mukmin atau wahai orang-orang yang beriman itu itu tergolong kepada ayat Madaniyah. Karena itu sudah di Madinah. Orang-orang Madinah sudah banyak yang beriman. Kalau Al-Quran memanggil Ya Yuhanas, itu makiyah Kalau Al-Quran memanggil Ya Amanu Itu adalah ayat atau surat ke Madaniyah. Kelebihannya juga ada Tegas ayat ini Objek yang dipanggilnya Yaitu siapa? Udah jelas Semua manusia atau yang beriman Tetapi kelemahannya di sini adalah Tidak semua ayat Bahkan surat di Al-Quran Diawali dengan Ya Ayuhanas, atau Ya Ayuhaladina Amanu. Itu cuma berapa ayat lah, ratusan. ya Yang ada kalimatnya Ya Ayuhaladina Amanu atau Ya nas Tidak semua surat atau ayat di Al-Quran menggunakan panggilan itu. Berikutnya, saudara-saudara kalian, yang ketiga adalah teori historis. Kalau tadi pertalian dengan tempat dan orang yang dipanggil, teori yang ketiga ini, Bertalian dengan waktu Yang menjadi patokannya adalah Hijrahnya Rasulullah SAW Ayat-ayat yang turun Sebelum Rasul hijrah Dari Mekah ke Madinah Itu digolongkan kepada ayat Makyah menurut teori ini Nah sementara ayat-ayat Atau surat dalam Al-Quran yang turun Setelah Rasul hijrah Dari Mekah ke Madinah Itu disebutnya ayat-ayat Madaniah Dengan teori ini Ukurannya sangat jelas Karena apa? Waktu hijrah Sebelum hijrah atau setelah hijrah Kalau turunnya sebelum hijrah Maka itu makiyah Kalau turunnya setelah hijrah Maka itu madaniyah Dan semua ayat Al-Quran Pasti tercakup oleh itu Tidak ada ayat yang turun Di luar sebelum hijrah Dan setelah hijrah Semuanya pasti ada di situ Sangat mudah sekali Sebelum hijrah, makiah, setelah hijrah, madaniah. Berikutnya sudah sekalian, yang terakhir, yang keempat adalah teori konten analisis. Konten analisis ini adalah menganalisa konten atau isi daripada Al-Quran tersebut. Jika ayat-ayat Al-Quran atau surat Al-Quran berbicara tentang kisah-kisah umat terdahulu, itu masuknya makiah. Gitu ya. tetapi yang bertalian dengan hukum misalkan ada hukum hudun gitu ya, kemudian hukum faro'in nah, itu ketika umat islam sudah banyak yang muslim ketika rasul di madinah maka menurut teori ini ayat-ayat yang bertalian dengan hukum itu masuknya adalah madaniah sementara ayat-ayat yang masih umum seperti kisah-kisah rasul sebelumnya itu kisah umat-umat terdahulu, itu masuk di klasifikasi ayat-ayat yang makiyah. Kelemahan teori ini adalah diantaranya, kita harus mengkaji ayat per ayat dan surat per surat. Itu sesuatu yang tidak sangat sederhana. Mana yang tergolong kepada kisah-kisah masa lalu, misalkan yang bersifat umum, mana ayat-ayat yang sudah berkaitan dengan hukum seperti hudud, seperti misalkan faro'id dan sebagainya. Berarti itu madaniyah. Nah, jadi kita harus mengkaji dulu, menganalisis ayat per ayat. Nah, jadi teori ini yang menurut pandangan ulama pun adalah teori yang memang sangat rumit untuk mengklasifikasi makyah dan madaniyah. Nah, dari keempat teori yang tadi menurut pandangan ulama yang banyak disepakati dan teorinya yang memang sangat-sangat cocok adalah teori yang ketiga tadi. Yang menjadi orientasinya adalah waktu hijrahnya Rasul. Ini yang paling banyak diterima oleh ulama bahwasanya untuk mengklasifikasi Makkiyah dan Madaniyah itu adalah waktu hijrahnya Rasul. Sebelum hijrah masuk ayat-ayat Makkiyah dan setelah hijrah masuk ayat-ayat Madaniyah. Teori yang ketiga tadi yang menjadi kesepakatan kebanyakan ulama. Itulah saudara sekalian materi kita hari ini bertalian dengan ayat-ayat makiyah dan ayat madaniyah Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi Anda semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi bisa bilhak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.